lelahkan teman berlari bersama kami ku yakin itu takkan pernah terjadi pagi ini kan kau jelang pajar baru bersanding Di video ini kita akan belajar lagu Selamat Menikah Teman dari Begunda Lawok Waru. Lagu ini request dari Kadul Jadi buat kalian yang ingin belajar lagu, kalian bisa request di channel ini. Secepatnya videonya akan saya buat. Oke, sebelum kita lanjut ke pelajarannya, buat kalian yang sedang menonton video ini jangan lupa kalian like, kalian share, dan kalian klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini. Oke, terima kasih. Cara gencerengan di lagu ini. Oke okay, langsung saja ke song Lelahkan teman Berlari bersama kami Kuyakin itu takkan Pernah terjadi Pagi ini kau kan Jelang pajak baru Besambing dengan ruang jiwa yang menyatimu, hanya hari yang berganti tetap dengan senyummu ketika menggandeng pelaiku bersinarlah. Punya selamat punya selamat menikah teman. Dan esok pasti kau tetap tuangkan rindumu pada kami dengan rasa bangga di jiwamu, pastikan. Kemani hari-hari kita dengan istri di sampingmu dan dengan bayi di pelukmu sebuah tanggung jawab telah temukan hati bagimu teruskan. Selamat, sapa selamat, di selamat, selamat, Ah, selamat, selamat, kini kau telah punya pendamping, selamat, punya selamat, selamat, selamat, Oke okay guys, jadi videonya hanya seperti ini. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya.